Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'duh. Sahabat Al-Quran dan pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya di kampung Al-Quran Dalam rangka tentunya belajar tentang ilmu-ilmu Al-Quran dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengurai hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalam surah Al-Imran Yaitu ayat ke-18 Dan insya Allah nanti di akhir video akan ada pertanyaan tentang alif lam kamariah dan alif lam syamsiyah. Dimanakah letak perbedaannya dan bagaimana cara membaca Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam Syamsiyah Mari kita awali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim rajim. <tik> Bismillahirrahmanirrahim Syahidallahu Lepas Allah dibaca dengan tebal Tidak dibacalah, Tidak dibaca tipis Karena huruf sebelumnya Yaitu dal baruharkat fathah kalau huruf sebelum Lafadz Allah berharkat kasrah, maka harus dibaca dengan tipis atau dibaca lah. Kemudian lafad Allah di sini hukum bacaan matabi'i kalimi karena ada harkat tegak berdiri pada huruf lam. Panjangnya dua harkat syahidallahu annahu nun bertasydid hukum bacaan gunnah musyaddadah membacanya didengungkan serta dipanjangkan annya selama dua harakat annahu hu di sini hukum bacaan matsilah qasirah karena ada hak dhamir yang diawali oleh huruf yang berharkat hidup, yaitu nun. Maka cara membacanya dipanjangkan bunyi haknya sepanjang dua harkat. <mulak2> <mulak2> di sini hukum bacaan. Majazis memfasil karena ada Mata'bi'i yang bertemu dengan huruf hamzah yang berupa alif di lain perkataan atau di lafad berikutnya, yaitu di lafad ilaheng atau di kata Ilaha Dimana matbibi-nya, matbibi yaitu di sini yaitu huruf alif yang diawali baris fathah pada huruf lam. Maka cara membacanya boleh dibaca uh, sampai dua setengah alif atau lima harf La ilah. Kemudian di sini hukum bacaan motobi karena ada harf tegak berdiri pada huruf lam. Panjangnya dua harf kat. ilah Ilah di sini hukum bacaan matobii atau mat asli panjangnya dua harkat karena adanya huruf alif yang diawali baris fathah pada huruf lam maka cara membacanya bunyinya dipanjangkan dua harkat. Illahu kemudian di sini ada tanda wakaf yang ditandai oleh huruf lam alif. Itu yang menunjukkan larangan untuk berhenti. Wal wal, Di sini ada hukum alif lam komariyah. Karena alif lamnya jatuh sebelum huruf komariah yaitu mim. Membacanya dibaca dengan terang dan jelas. Wal Selanjutnya di sini ada hukum bacaan mad wajib mutasil karena ada mad atau ada matbani yang bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat atau di dalam satu lafat maka membacanya bunyi lamnya dipanjangkan lima harokat. Wal wa ulul wa ulul Kemudian di sini ada hukum alif lam koma karena adanya uh, alif lam yang jatuh sebelum huruf koma yaitu ain, membacanya dibaca dengan terang dan jelas. Di sini hukum bacaan Mat Wajib Mutasil, karena ada Metobi'i, yaitu yang bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat, dimana mana nya yaitu huruf alif, yang diawali baris fathah pada huruf qaf, maka. Membacanya bunyi kofnya dipanjangkan lima harukat. imam. Selanjutnya di sini terdapat hukum bacaan ikhlab. Karena adanya tanwin fathah pada huruf mim yang bertemu dengan satu-satunya huruf ikhlab. Yaitu ba. Maka cara membacanya yaitu bunyi tanwin yang man awalnya yang man ko iman diganti menjadi mim jadi ikhlab itu menukar dari tanwin ke mim atau dari nun sukun ke mim kemudian didengungkan selama dua harkat ko iman Selanjutnya, ada, ada, ada alif lam komariah dibaca dengan terang karena lam, alif lamnya jatuh sebelum huruf komariah, yaitu qaf, bilqisqq. Kemudian, di sini tanda wakaf namanya wakful aula sebaiknya berhenti, namun dilanjutkan juga boleh. Kemudian di sini ketika diwakaf maka terdapat hukum bacaan kolkolah kubro pantulan kuat karena ada huruf kolkolah yang sukun berada di akhir kalimat bilqis ta la ilaha. Kemudian di sinilah hukum bacaan majelis mufasil karena adanya maktabi'i yaitu huruf alif yang diawali baris fathah. Kemudian maktabi'i tersebut bertemu dengan huruf hamzah yang berupa alif di lain perkataan yaitu di lafat ilah. Maka cara membacanya bunyinya dipanjangkan lima harukat La ilah. Selanjutnya la di sini hukum bacaan matobii kalimi karena adanya harkat berdiri pada huruf lam. Panjangnya dua harkat Ilah yang di sini hukum bacaan matobii. Karena ada huruf alif yang diawali baris fathah pada huruf lam. Panjangnya bunyi lamnya dua harkat. Selanjutnya ada alif lam komariah. Dibaca dengan terang dan jelas. Karena alif lamnya jatuh sebelum huruf komariah yaitu ain. HUWAL AZIZUL HAKIM AZIZ HUKUM bacaan matobii KARENA ADANYA YA SUKUN YANG DIAWALI BARIS kasrah PADA HURUF Z PANJANGNYA BUNYI ZNYA BUNYI ZADNYA 2 HARAKAT AZIZUL SELANJUTNYA DI SINI TERDAPAT HUKUM ALIF LAM komariah YANG DIBACA DENGAN JELAS karena uh, alif lamnya jatuh sebelum huruf komariah yaitu h ha. azizul hakim kemudian di sini ditutup dengan hukum bacaan matarid disukun karena ada matobii di mana yaitu di sini ya sukun yang diawali baris kasrah pada huruf kaf Kemudian maktabi'i tersebut bertemu atau bersambung dengan huruf mim yang disukunkan atau dimatikan karena alasan berhenti Maka cara membacanya bunyi kim boleh dibaca dua, empat, sampai enam harikat Sahabat Al-Quran dan pecinta Al-Quran yang berbahagia di sini saya akan menyampaikan perbedaan Antara Alif Lam Komariyah dan Alif Lam Syamsiyah Bagaimana cara membuatannya Kemudian perbedaannya bagaimana Dan ciri-cirinya seperti apa Baiklah untuk Alif Lam Komariyah Seperti di dalam lafad Wal Malaikatuh dan Azizul Huwal Azizul Hakim Semuanya di sini Wal ala Alif lam komariah. Kemudian Hual di sini ada alif lam komariah. Anzi zul di sini juga ada alif lam komariah. Cara membacanya alif lam komariah dibaca dengan terang dan jelas. Itu alif lam komariah. Selanjutnya alif lam syamsiah. Seperti di sini contoh di sini inadina. Nah, di sini ada alif lam syamsiah, namun tidak dibaca. Artinya dari nun langsung digunakan ke huruf dal. Inad alif lamnya diabaikan. Lalu bagaimana cara membedakan antara huruf komariah atau alif lam komariah dan alif lam syamsiah? Biasanya huruf komariah yaitu setelah alif lam tidak ditandai dengan adanya tajjid seperti wal mala tidak adanya tajjid pada huruf mim atau huwal anzi tidak adanya tajjid pada huruf a'in kemudian anzi zul tidak adanya tajjid pada huruf ha itu di, biasanya itu cenderung alif lam qamariyah kalau alif lam syamsiyah Biasanya itu setelah alif lamnya huruf setelah alif lam syamsiah tersebut ada tasdidnya seperti dal innaddi atau di contoh lain Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ ar rahman ada alif lam syamsiah dan arahnya ar bertasdid contoh lain kulauzu birab bin nas misalkan di situ kul aul doberab binas nunnya bertashdid karena jatuh setelah alif lam uh, karena alif damnya alif lam shamsiah uh, seperti itu cara membaca dan cara membedakan alif lam kamariah dan alif lam shamsiah serta perbedaannya terima kasih mudah-mudahan ada manfaatnya Jazakumullahu khairul jaza wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.